badan boneka. <SILENCIO> Pertama-tama masuk Bisa nggak Bang? Bisa di suruh mau main lagi tapi dia lihat lagi berhasil berhasil santai bang saya santai, bang. santai bang. keceng bang keceng bang kayak keceng cewek bang santai bang hanya untuk <tangan> <tuk tangan> Bro sini, hey, tapi ngapain guys? Ah, biasa saya mau main cakupan mereka nih, saya gagal. Gitu terus wah. Kamu mau, yudah saya doain aja ye. ya. Siapa. siap. Siap, yang mana nih? Bebas, terus aja. Kamu yang mau ya, yang mana? Ой, я слаб, я, ну, э, как бы,